Sobat Kaca kali ini saya akan vloging ya dari Jalan Baru Kuningan menuju Mandirancan via Wisata Wisata Alam Kuningan ya di Kuningan Utara atau bisa dibilang Kuningan Barat. Oke saksikan perjalanan saya semoga selamat sampai tujuan. Sholihahirohmanirohim, sholihahitawakalulalok lah lalu lalang saya terukat gunung tertinggi di Jawa Halo, kembali lagi bersama saya, Aki Robotik di depan, kita akan bertemu pertigaan belok kanan. Kita akan ke Cirendang via Cigintung. Kita akan lurus ke arah Gunung Keling. Saksikanlah perjalanan Tuan saya Adil, akan Karudin, belok kanan kita akan ke Cirendang di depan Gunung Ciremai menyambut kita bertemu pertigaan lagi di sini telok kiri kita akan ke Cigugur lewat tenakan sapi telok kanan kita akan ke arah Cirebon via Cirendang di kita belok kanan tapi karena kuah Adit mau mengonten tempat-tempat wisata jadi kita akan lurus ke arah Raga Wacana ganda soli datang bagus di sini Oke kita bertemu pertigaan di sini. Kalau kita lurus kita akan ke Kalapa Gunung Pasar Kerucuk. Kalau belok kiri kita akan ke Pajabon dan wisata lembah cilengkrang. Nanti juga akan saya tampilkan. Di depan ada pertigaan desa Pajambon, kalau kita belok kanan kita akan ke Sukamukti, bisa juga ke Cirebon, kalau lurus kita akan ke Lembah Cilengkrang, tempat wisata hiking pendakian. Kita sudah melewati desa Sukamukti. Kita bertemu pertigaan di sini. Kalau kita belok kanan kita ke sidamulya Kalau lurus kita ke Buper Bumi Pelangi Camping Coy. Kita, kalau kita belok kiri. Kita kami ke Bumi Pelangi Kemahan. Ya. Kalau kita belok kiri kita akan menuju ke tempat yang tadi saya bilang lurus. Kalau kita belok kanan kita akan ke babakan Mulia Jalan Karena, akan ke jalur kuningan Cirebon, ya Jalan sana. di depan pertigaan lagi kalau kita lurus kita akan ke jalan laksana jalur utama kuningan cirebon kita akan belok kiri besada mantra saksikanlah objek wisata ini pertanda makam pahlawan dulu terlihat jelas dari jalaksana tapi sekarang sudah tertutup pertokoan ya. Sebelah kiri kita ada makam pahlawan Samudra dan ada kolam juga. Taman makam pahlawan Samudra. Kita bertemu perempatan di sini. Kalau kita belok kanan kita akan ke Jalaksana jalan raya kuningan Jerbon Kalau belok kiri kita akan ke sadam mantra karena ini wilayah sadam mantra. Kita akan lurus ke pesantren husnul hotima. belok kanan kita ke pesantren Bus Nolotima Gaspol Nampak. Di depan kita akan bertemu pertigaan Kalau kita lurus kita akan ke Manis Kidul Dan ke Jalan Raya Kuningan Cirebon Kalau kita belok kiri kita akan ke Sembawa Nanjak dulu bos Sembawa bos adik kiri lapangan sedang ada perlombaan poli guys lihat guys ada ibu ibu guys banyak ibu ibu guys lihat ibu ibu yang duaan ini ya tigaan mungkin dia melihat kamera guys Di depan ada perempatan, tapi salah satunya menyesatkan, kalau kita belok kiri kita akan ke sangka nerang nanjak, kalau lurus kita akan ke jalan buntu, ke sawah, bisa juga mendaki, belok kanan ke arah itu. yang yeah, sembawa. Ini mobil bok, ngalangin aja. Tuan Adit, motornya ada kendala dioper gigi, jadi nggak bisa nyalip. Oke, cukup curhatnya. Kita di depan ada pertigaan. ya kita belok kanan, kita akan ke Bandorasa Rasa. Jika belok kiri, kita akan ke Sidomba. Sidomba dinamakan karena ada domba tanduk tiga. Sidomba adalah curug dan tempat camping. domba suruh si domba, domba. jujur saja ini mobil box mengganggu pemandangan tapi mau gimana lagi tuan adit oper giginya mau coplok ya di depan ada pertigaan belok kanan kita akan ke bandorasa belok kiri kita akan jalan buntu atau ke kuburan pemakaman umum Ada pertigaan di depan. Kalau kita belok kanan kita akan ke Sangkanorit, Ngojai. Kalau lurus kita akan ke Linggarjati. Lihat, saya sudah memberikan gambaran objek wisatanya. silahkan mampir ke Kuningan. Kalau kita belok kanan Kita akan ke Cirebon Dan ada tempat wisata di sana Ada pesawat terbang koran J dan J Lalu Kita belok kiri Kita akan ke Panik Isma Jalengka Viamandi Rancan Kita akan belok kiri Ke arah Linggarjati Jati Buk, kanan. Di sebelah kanan situ ada Linggar Jati Pintu depan, itu wisata kolam renang. Kita bisa ngoja di situ atau berenang Nanti kita juga akan melewati pintu belakang Linggar Jati. Di situ kita bisa piknik wisata hutan pinus. Di sebelah kiri jalan, ada pelang mengarah belok kanan. Sebenarnya, kita bisa lurus ke Desa Linggasana. Di situ, ada pendakian Gunung Ciremai via Linggasana. Kalau belok kanan, kita akan ke Gadung Barundingan Linggajati. Ini dia pintu belakang OWA, objek wisata Lam Linggar Jati. Di sini kita bisa piknik, dan ada kolam renang juga. Bisa naik kuda, ada air, dan lain sebagainya. Gendang, ada objek kita lagi. Di Bali, Bali. Ya betul sekali kata Tuan Adit. Sebelah kiri ada Gifari Valley. Di situ kita bisa terapi ikan. Ada Bukit Teletabis, kebun binatang mini dan kolam renang. Kita akan nanjak ke arah gedung perundingan Linggarjati. Nambah Fari. tengok taman luas di sebelah kiri itu adalah gedung perundingan Linggar Jati tetapi sebelumnya ada belok kiri kita akan ke pendakian piaci Cibunar para pendaki sering lewat situ untuk muncak Gunung Ciremai Setelah nanjak kita akan bertemu perempatan Terus kita akan ke Kali Aren Belok kanan kita akan ke Silimus Belok kiri kita akan ke Satya Negara Kita akan belok kiri ke arah Satya Negara sebelah kiri jalan ada pelang tulisan belok kanan Cirebon Majalengka kalau kita lurus kita akan ke jalan buntu hutan pendakian kaki gunung Ciremai di depan ada pertigaan kalau belok kiri kita akan ke desa Satya Nagara dan akan sampai di bukit Lambosir kalau kita lurus kita akan ke tujuan kita Betul sekali, kata Tuan Adit, kanan kiri adalah tempat wisata. Sebelah kanan kita ada woodland, sebelah kiri kita ada bukit Hanjuang. Di woodland kita bisa wisata hutan pinus, di bukit Hanjuang kita bisa ada kolam renang. Di sana, di atas, silahkan dicoba objek wisata kedua-duanya. Kalau mampir ke Kuningan. belok kiri kita akan ke tempat wisata baru yaitu kopi tebing kita bisa ngopi di atas tebing kita akan lurus bertemu adiknya Tuan Adit ya seperti di pelangon itu loh adiknya Tuan Adit Di sebelah kanan ada objek wisata seperti di Plangon Cirebon ini adalah Plangon versi kuningan yaitu leweng monyet Ciberem lihat ada banyak adik Tuan Adit di sini jalan deh. apa itu? Tuh apa saya bilang di sini banyak penampakan adik tuan adit. <laughs> Untuk menghibur sekedar menghibur dari AKF Robotik. <laughs> Silakan tertawa. Hahaha. <laughs> Hahaha. <Hey. laughs> wow. Wow. Oh my God. Di depan kita ada pertigaan, kalau belok kanan kita akan ke arah Cilimus, Ciledug, Cirebon, jalur utama kuningan Cirebon, lewat caracas, jika lurus kita akan ke Cirebon juga dan Majalengka via Mandirancan. Di depan kita ada pertigaan, kalau belok kanan kita akan ke jalan Karanganyar, kita belok kiri kita akan ke rando bawa ilir, kita akan lurus ke arah mandi rancan. sebenarnya ke mandi juga bisa lewat rando bawa ilir. Sepanjang jalan di sebelah kanan kita didampingi GITET sutet. Di sini kita kalau belok kanan kita akan ke sumbernya yaitu GITET Tajur Buntu Pancalang, GITET Mandi Rancan. Kita akan lurus ke arah Mandi Rancan. Sebenarnya kalau belok kiri kita sudah sampai di tujuan yaitu Desa Mandirancan. Tapi Tuan Adit ingin melewati lapangannya lewat jalan yang menuju Pelangon. Itu loh. Di depan kita bisa lihat ada pesantren pembangunan Kalau belok kanan kita akan ke Raja Wetan Mekar Jaya. Dan munculnya nanti di Sirebon Girang Talun ya seperti konten saya motovlog yang pertama Dari Talun menuju Mandi Rancan Apa tuh? tonton saja ya Kita belok kiri kita ke Mandi Rancan kita bisa belok kiri untuk menuju rumah ya di situ ada lapang mandi rancan tepat biasa dipakai sholat Idul Fitri dan Idul Adha ya di situ ada pelang SMP Negeri 1 mandi rancan 100 meter dan ada polsek mandi rancan dan ada di situ ada Masjid Agung Assalam mandi rancan tidak kelewatan juga puskesmas mandi rancan kita akan belok kiri di sini masuk gang kalau kita mentok kita ada pertigaan kita belok kanan kita arah Nanggela Pelangon Cirebon kalau kita belok kiri kita ke Sukasari Seda seperti konten motovlog pertama saya